Di kabar pertama kita awali dengan kabar spesial dari Kak Rosa Anno Les 24 Lar. Memposting foto Bunda Lesi Kejora dan Kak Siti. Ada kali kuat caption yang dituliskan, "Bunda lagi jalan sama Teh Siti. Miss you, Bunda." Masya Allah banget ya. Semua orang pasti rindu dan kangen sama Bunda Lesi Kejora. Namun di kolom komentar di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Rizad Wahidin Askar Askar mengatakan Aku agak-agak gimana gitu ya sama teh Siti itu Gara-gara pas diwawancara tanggapan masalah Leslar kemarin Ada tentunya yang kurang respek juga dengan kal Siti gara-gara saat diwawancara masalah Leslar kemarin Hanya doa saja yang kita berikan untuk Bunda Lesti Semoga selalu dikuatkan Selalu diberikan kesabaran Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Ke kabar berikutnya persahabat Kita lihat juga ada kabar yang lagi heboh dan lagi ramai Kali ini diunggahan Bu Fir Mengunggah sebuah postingan DM dari Technovi Dengan salah satu admin persahabat ya jadi mantan ART Leslar pernah DM gini ke salah satu admin fanbase. Kita lihat ya untuk dm dari teknovi sebagai asisten rumah tangga Leslar. Kita lihat ya ada sebuah kalimat yang tentunya dituliskan yang dikirim oleh teknovi Keluarganya itu taksik semua, bilang 3 digit per bulan. Dan ada sebuah kata-kata yang tidak pantas banget ya Ya, tentunya Bami tidak akan bacakan Karena ini kata-kata yang sangat tidak pantas Mana pernah dia nafkahin ibu? Mana pernah Papa Bilar katanya nafkahin Bunda Lesti kejora, Namun kita lihat juga persahabat ya Di sini ada bukti dari Papa Bilar Yang mentransfer persahabat per ya, perbulannya Bunda Lesti kejora Untuk nominalnya juga persahabat ya, lumayan fantastis kita lihat juga di video ini, Tenovi akhirnya minta maaf ya. Kita lihat ya, ada sebuah kalimat sebelumnya dituliskan atau diposting oleh Virus Leslar. Mohon maaf ya, izin meluruskan. Karena Bu Fir sudah baca DM-anmu sama admin itu. Tapi di dm kalian gak ada tuh kata-kata si admin kata katain keluarga Bunda L Dan keluarganya. Di DM itu emang pure dirimu yang ngedoktrin dia dan pure dirimu yang ngejelek-jelekin Pabi. Ya gimana kan mau buktiin orang emang si admin itu nggak ada ngata-ngatain Bunda El. Akhirnya di sini Tenovi minta maaf versabatia. Ya. Kita simak permintaan maaf dari Tenovi. Aku minta maaf atas semua yang terjadi, Pak. Atas kecerobohanku dan yang iangka akan begini, Pak. Aku benar-benar minta maaf, Pak. Aku tahu bapak kecewa. Maaf ya pak, aku nggak ngerti kenapa bisa nulis itu pak. Apa karena bentuk kekecewaanku sama bapak atau bentuk sayangku sama ibu? Karena awalnya dia yang ngata-ngatain ibu sama keluarga ibu. Tapi aku nggak bisa buktiin itu karena dia sudah narik semuanya pak. Aku tahu bapak marah. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf pak. Maaf pak untuk sekarang, aku belum bisa ketemu bapak sama ibu. Terima kasih karena bapak sama ibu sudah baik sama aku. Maaf. Itu kalimat permintaan maaf dari Novi kepada Rizky Bilar. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir. Terkejut, ternyata berani berstatement dan ngedoktrin orang harus berani bertanggung jawab. Atas statementnya. Lain kali kalau ngomong hati-hati karena gak semua penyelesaian bisa dibayar dengan kata maaf Mudah-mudahan bersabat ya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini apalagi Tenovi ini sudah dianggap keluarga oleh Lesti dan Bila Kita menyayangkan sekali ya dengan kata-kata yang tidak pantas Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat Unggahan Koruben Onsu Tiga jam yang lalu mengunggah postingan Bunda Lesti dan Betran Beto saat konser Betran Persahabat ya, Masya Allah Penampilan yang sangat spektakuler Penampilan yang luar biasa Penampilan yang sangat apik dari keduanya Membuat semua orang kagum Dan pastinya semua orang terpesona Melihat penampilan perdana. Bunda Lesti Kejora di atas panggung, tepatnya di acara konser Betran Beto. Di postingan ini pun, Ruben Onsu menuliskan sebuah kalimat. Bersama idolanya, Lesti Kejora buat Onyo makin semangat di penampilan kemarin. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih kok Ruben sudah mengundang Bunda Lesti Kejora untuk tampil di acara konser Betran Beto. Berikutnya juga persahabat ada kabar yang sangat membanggakan dari L2W Congratulation Lagu Lentera sudah 1 juta streaming Akhirnya lagu Lesti Kejora yang berjudul Lentera Telah mencapai 1 juta streaming di aplikasi Spotify. TV Masya Allah suatu kebanggaan begitu banyak Orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita Terkhusus karya-karya Bunda Lesti Kejora